Nah, beliau ini adalah Cak Opek yang mana datang jauh daripada Madura sana guys ya Kita akan reaction bareng bersama beliau Nah, langsung saja guys kita sambungkan dengan beliau secara virtual Oke, langsung saja kita sambut beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Opek, gimana kabarnya? Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Cak, saya disini sini. Sehat, sehat sehat semua ya keluarga di sana sering hujan di sana sama cak di sini juga sering hujan oke nah ini guys cak opek silahkan perkenalkan diri dulu supaya teman-teman pada ngerti monggo oke teman-teman perkenalkan nama saya biasa dipanggil cak opek ya saya dari madura di madura terus alhamdulillah Uh, bisa silaturahmi dengan Cak Mujib ya walaupun via virtual seperti ini cuma semoga adanya silaturahmi ini tetap mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa Amin, amin. Kalau Cak Mujib sendiri di situ gimana? Sehat Alhamdulillah, juga? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Nah, Jual -jual. channelnya Cak Opek ini guys, namanya itu Cak Opek. Dia biasa Jual -jual. untuk mereaksi ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz Malaysia seperti itu ya. Dan Masya Allah fans beliau itu sangat cepat sekali grow up-nya Seperti itu Dan mempunyai ciri khas juga ya Mempunyai ciri khas dengan tawa yang Masya Allah gitu kan Yang memang membuat orang-orang itu ketika nonton videonya itu tertawa juga Seperti itu Yang membuat mereka tertawa, terhibur itu karena gelak ataupun kelaka Ketawa daripada Cak ini Oke kali ini Cak Kalau biasanya kan di channelnya beliau ini reaction pasal ceramah ataupun soal ceramah ya Nah, di sini kita akan melihat perkembangan ataupun suasana yang ada di Malaysia. Nah, kali ini kita akan melihat ya ada suasana pasar ya, pasar yang ada di Malaysia. Belum pernah lihat kan kalau kita pasar di di tempatnya Cak Opek gimana pasar-pasarnya. Ya, pasar itu biasanya di sini Cak apa ya? terlihat kumuh kadang itu banyak sampah-sampah gitu kan. Mungkin karena kurang perhatian gitu ya okay. nggak tahu lalu itu nanti ya. Nah makanya kalau di tempat saya di Solo ini banyak istilahnya pasar-pasar itu bersih dan juga istilahnya banyak bangunan-bangunan yang sudah bagus di pasar-pasarnya seperti itu. Nah itu, nah sekarang saya ingin menunjukkan kepada Caopec yang memang dari istilahnya kampung ya kan di Madura sana itu kan beda halnya dengan perkotaan ya kan? Ya. Nah, Nah sekarang kita akan melihat pasar ikan ataupun pasar biasa lah yang ada di Malaysia seperti itu ya, menarik okay. ini, ya Oke okay, langsung saja kita tonton videonya bersama guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dulu Nah ini dari channel Toha Channel guys ya Abang Toha Nah langsung saja saya sudah penasaran, cowok juga penasaran Kita play videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim jadi hari ini aku berada di Bandar Mersing dan aku berada di depan Pasar Segar Bandar Mersing. Ini pertama kalinya aku masuk Pasar Segar Bandar Mersing karena aku tidak pernah singgah di Pasar Segar Bandar Mersing. Walaupun saya juga kerja di Mersing, ya maklum kerja di kebun jarang keluar. Jadi karena hari ini cuti, saya akan menunjukkan suasana Bandar Mersing di pagi hari pasar oh, segar okay. Bandar Mersing. Jadi, sebelah segar, ya. terminal bus Mersing ya. Mari kita lihat suasananya sudah segar ini. Ya. Iya. Nah, aku sekarang berada di depan Pasar Segar Bandar Mersing. Jadi, aku pagi-pagi itu langsung ke sini ya. Karena kalau tidak pagi-pagi nanti Para pembeli juga sudah sepi Karena pasar segar yang ada di bandar Mersing ini ramainya kalau pagi hari Kalau siang hari bang Ya kalau siang hari ya sudah pada pulang pada masak semua Oke kita lanjutkan perjalanan berikutnya Semoga video ini juga bisa menjadi kenangan Untuk para warga Mersing Johor Baru Malaysia Jadi barangkali video ini muncul di tahun 4000 ya kan nanti juga bisa buat kenangan video ini oh dulunya tahun 2023 di Mersing itu seperti ini suasananya langsung kita masuk saja ke pasannya tidak usah banyak berbicara nanti kalau banyak berbicara kalian malah tinggalkan video ini jadi semoga video ini menjadi informasi dan menjadi kenangan untuk para sahabat-sahabatku yang ada di Bandar mersing kita masuk ke pasar segarnya dulu ya. Aku sudah nggak sabar. Ada apa oh. saja di sini? Wah ternyata di sini juga ada orang jualan-jualan itu ya. Oh ini ini kayak pisang terus pucung ya? Apa namanya itu? Tela-tela. Oh, Ubi. ubi ya ubi-ubian kayak gitu ini malah pakai truk ya ubi kayu terus pisang oh, nana. terus nanas semuanya fresh semua langsung kita lanjut masuk ke dalam ini, ini pertama kalinya ini. aku tidak pernah iya. masuk nah seperti ini pasar yang ada di Malaysia Opek ya jadi tadi saya bilang ikan segarta tapi semua-semua kayak pisang buah-buahan terus istilahnya A, Caburampe atau bisa dikatakan kalau orang Jawa caburampe ya? Maksudnya bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya juga ada di dalam sini Makanan juga ada seperti itu Jadi kalau kita lihat penampakannya Penampakannya tadi seperti ini pasarnya yang ini Iya iya Nah pasarnya beda nggak sih sama yang di kampungnya Caopek? Beda banget Cak Saya tadi melihat itu terutama perkiran loh di sini perkirannya itu tertata rapi kalau di sini sumpah macet pasarnya rata-rata pasar Madura itu pad macet, macet lah. ya tidak ya. tidak teratur seperti itu mungkin ya, bisa menjadi juga. contoh juga ya. nanti buat istilahnya apa namanya ya pihak-pihak yang di sana juga cak Opek ya, kasih ya. tahu bahwasanya ya. pasar itu bagusnya seperti ini kan gitu ya, ya. kalau di kota sudah hampir seperti ini ya cak Opek ya Nah. Wah, langsung kita lanjut masuk ke dalam Ini pertama kalinya aku tidak pernah masuk ke pasar segar yang ada di bandar Mersing Walaupun aku sudah cukup lama tinggal di Mersing Karena tempatku dengan pasar ini juga cukup jauh kalau tidak naik mobil atau tidak naik kereta juga tidak sampai di sini. Lah abangnya kok pagi-pagi bisa sampai ke sini. Abangnya pagi-pagi sampai ke sini karena hari ini kan cuti. Ya kan jadinya aku daripada duduk diam di rumah lebih baik aku main-main ke pasar segar yang ada di bandar Mersing ini. Lihat ikannya benar-benar sangat fresh sekali loh. Ikan tongkol, wasya Allah. Pedagangnya pun juga sangat... Kalau Cak Opek lihat di sini penampakan pasarnya tadi gimana? Maksudnya masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam tuh gimana menurut Cak Opek? Ini kayak bukan pasar kalau di sini, Cak. Oh. Kalau waw. di kampung saya ada pasar macam ini, kayak masuk umum kayaknya. <laughs> ya, kalau Dan kalau benar. di Malaysia seperti itu, di perkotaan di Solo juga seperti itu. Jadi kalau masuk ke pasar ikan itu rata-rata seperti ini. Penampakannya hmm. seperti ini, ada ya. pasar gede, ya itu memang konsepnya itu memang bagus seperti ini. Mungkin Opik akan shock ya, maksudnya culture uh, shock, jadi kelihatan culture ya. shock banget. Ini ini pasar apa, mall seperti itu kan? Oh, bener. Iya bener. Kok bersih banget loh di sini. Saya jarang melihat pasar, bersih, hampir ya? ada kayaknya. Ah, ya. okay. itu, kotor gitu cak, ya. ya. utang gitu. oke hmm, oke. Okay, okay. Ramah tamah, murah senyuman, itulah keharmonisan antara Indonesia dan Malaysia. Walaupun aku berbahasa Jawa, berbahasa Cengkok Jawa, tapi di sini tuh orangnya sangat full senyum dengan warga negara Indonesia. Jual lagi, lang. jualan di sini ya, bang? Ternyata abangnya ini jualan di sini. nah coba kita kita tebak nih harga ikan ikan sambilang eh, ini nah, satu kilo sambilang sambilang kalau di Madura itu berapa per kilo kalau untuk harga ikan sih kurang tahu juga saya soalnya nggak pernah oh, pernah ternyata nah di, di Malaysia ini 18 ringgit ya 18 ringgit itu satu kilonya dikali 3000 sekitar 54.000 ikan sambilang Sambilang. Kalau di Madura sekitar gitu ya. Cuma di situ kok langsung apa ya? Saya langsung ada tarifnya gitu. Kayak di sualayan yang kalau misalnya beli tuh langsung ada tarifnya kan? Aha. Untuk, untuk sini, memudahkan, kan. betul. Kalau Gimana? di sini nggak ada, cak. Langsung tanya, ini berapa harganya? Oh, ini dua ribu. Langsung ditawar, ya udah lima ribu, sepuluh ribu gitu. gak ada yang macam kayak ah, gitu. Oke. Okay. Ya mungkin Menarikin bedanya lho. menarik ya uh, mungkin di sana lebih ke apa ya uh, teknik marketing mungkin seperti itu uh, untuk memudahkan orang supaya tidak bertanya oh ya udah beli beli seperti itu mungkin di sana seperti itu, itu ya di itu Malaysia harganya Malaysia. senasional mungkin sama kalau yeah. ikan seperti itu oh, jadi oh. tidak apa ya tidak menutup kemungkinan untuk persamaan meratakan jadi antara penjual satu dengan yang lainnya. Hanya yang membedakan mungkin kualitas, tapi kalau kita istilahnya tidak menunjukkan harga, kan bisa istilahnya kita main harga, yang satunya dimurahkan, yang satunya seperti itu uh, peperangan harga, persaingan harga mungkin nanti. Lalu 18 ringgit ya ikan kakap merah RM 16 ringgit. Wah ini sedap ini ikan kakap merah, ikan kakap hitam ini. Abang jualan dekat sini ke? Haa hmm. Ini jualannya abang ya? Ini jualannya abang? Ini jualan anak sejarah oh. oh Ini hari Tak Oh ini hari Tak Maniaga? Jualannya sikit bang? Haa? Kok sikit jualannya? Haa? Ikan tak ada ikan pulang Oh ikan keluar ya? Karena musim tangkuju bang ya? Hmm. Bang, ini kenapa bang? Besar sangat ini Kurau Kurau? Kurau Bentar, kita lihat uh, kebersihan Kebersihan daripada tempat ikannya Merot caopek gimana ini? Nah disini, kurau Nah. Jadi tempat-tempat ikannya itu, cak. Iya. Nah, di sini coba eh, pandangan cakope gimana tuh? Jadi di situ setelah apa ya, setelah melakukan transaksi mungkin ya, langsung dibersihin gitu ya, cak? Iya, ya. betul. Jadi, ada jasa pembersihan daripada ikan itu sendiri. Mau dipotong-potong, silahkan. Mau dikuliti juga bisa seperti itu, dan dicucikan juga di situ. Langsung dicuci di tempat itu, iya dicuci. Cuci kalau udah ada darahnya, kan? Kalau habis dipotong-potong, itu pasti dicuci lah. Ada juga, oh. itu kan tergantung permintaan dari customer juga. Nanti bisa. Apalah, istilahnya sudah suci itu ya? Langsung bisa dimasak di rumah atau gimana? Ya tergantung, kalau kita yakin bersih ya udah. Tapi kan beda-beda itu tergantung pandangan orang lain kan seperti itu Biasanya sih nggak begitu bersih cuciannya Hanya untuk menghilangkan darah-darahnya gitu Nah tapi dari dari tempat, dari tempat dari bawahnya Kalau kita lihat itu emang bersih gitu kan Tidak istilahnya Memang memang kebersihan itu yang paling penting dalam pasar Jadi kalau pasar macam ini Sepertinya kalau sudah dibersihin di pasar Mungkin langsung dimasak Ya bisa jadi Tergantung dari orangnya kan Kalau di sini enggak berani saya Soalnya kan dari tempat aja sudah banyak Darah-darah yang mungkin enggak dibersihin Berapa bulan gitu Kalau kosong gitu Jarang-jarang sih kalau kita lihat di sininya juga bersih kan di tempat ikannya bersih. Mungkin itu sudah suci dari temannya aja sudah suci. Oke. untuk bawa. Kenapa dinamakan pasar segar? Karena barang-barang yang dijual di pasar ini memang benar-benar sangat fresh dan sangat-sangat segar Sayur-sayurannya saja baru dipetik memang benar-benar mantap dan sangat sehat sekali untuk dimasak Ini peteinya pun juga baru dipetik cocok kalau untuk dibuat sambal ya Dilarang merokok di pasar ini ada sebuah tulisan seperti itu jadi di pasar di Malaysia itu ada tulisan dilarang merokok. Kalau oh. di tempatnya Caopek gimana? Bebas merokok. <laughs> itu Dan bedanya. Benar. Kalau kalau di sini juga masih boleh merokok kalau di pasar seperti oh. itu. Di sana itu agak ketat ya. Uh, mungkin teman-teman boleh komen nanti ya kan. Apakah setiap pasar dilarang merokok untuk di dalamnya atau bagaimana? Yeah. Silahkan komen ya teman-teman. Sehingga kita juga bisa paham ya. Jadi kalau menurut itu seperti... ada. Di, di pasar itu enggak boleh merokok emang ada ada dilarang merokok seperti itu kalau di luar kalau di luarnya itu mungkin itu. boleh gimana padahal kalau di sini tuh yang namanya pasarnya itu bebas mengulap apa aja ngerokok penting nah, ya. jaga apa jaga apinya itu aja supaya enggak kebakar gitu kan Oke, okay. mungkin mungkin untuk demi keamanan seperti itu dan juga kenyamanan karena asap rokok itu kan terlalu mengganggu untuk orang yang tidak merokok, ibu-ibu hamil, anak kecil dan lain sebagainya. Nah demi kesehatan itu sendiri maka dilaranglah melokok di di dalam pasar. Oh, mungkin ibu. seperti itu ya untuk konsep menurut pemikiran saya sendiri ya karena rokok itu kan bahaya sebenarnya. Iya betul betul. Mm -hmm. Dan ini ubi. Ubi jalar ya kalau bahasa Malaysia, ubi jalannya juga besar-besar ya. Dan biasa kalau di pasar-pasar itu ya para ibu-ibu yang ramai atau para akak-akak yang ramai juga ya kan, namanya di pasar. Nah, hari ini aku akan kelilingkan suasana pasar pagi yang ada di Mersing. Pasar segar kok sampai pasar pagi. Kita langsung lanjut ke perjalanan berikutnya ini ada abang penjual ikan yang sangat-sangat fresh sekali ikannya wow. oh, okay. ini segar-segar ya ikannya. harga ikan untuk kalau kalau melihat ikan segar atau tidak itu bisa lihat dari matanya ya cowok ya tahu nggak kurang tahu juga kalau masalah gitunya oh, Oke okay. kalau, kalau kalau setahu saya kalau nanti matanya merah oh. kalau matanya merah itu kayaknya sudah lama tapi oh. kalau matanya itu masih segar masih istilahnya sehat maksudnya kita lihat hmm. tuh enggak merah Ataupun bisa mata itu mata ikan itu kalau agak lama itu dia akan bisa merah dan juga keluar Nah itu tandanya dia sudah nggak segar lah seperti itu Tapi kalau seperti ini kita lihat ini masih segar semua seperti itu caope Karena saya dulu waktu di, waktu di Arab Saudi juga itu bisa beli beli ikan lihat ikan Terus kalau di mana di Madura juga dulu saya juga sering membeli ikan seperti itu Makanya saya tahu gitu Sekali-kali cowok maaf. nanti share ke orang-orang lah Buat vlog gitu kan Gimana pasar di sana ya. Kita, kita ya, nanti tonton bersama gitu kan Insyaallah uh, insya Allah ya. ah, Seperti itu Kita lanjut lagi Hari ini agak mahal karena cuaca di laut ya, Kurang bersahabat Ini kata abangnya biasanya kalau tak musim tengkuju harganya agak agak murah ya bang ya ini karena ombak besar, nelayan tak ada, jadi harga ikan agak naik, agak naik sikit. Lagi, Bang, jumpa lagi, jumpa lagi Bang. Ikan-ikan di sini itu ikannya benar-benar fresh ya, buat sahabatku kalau kalian membeli ikan. Kalau ingin tahu ikan itu fresh atau tidak, kita bisa lihat daripada matanya. Kalau matanya warnanya putih, itu ikannya fresh. Dan ini ada sebuah seafood sedot yang, dijual. Ya kan, kan Mas Toha, ini orang Indonesia gitu. Dan uh, triknya dari ibu-ibu, ya, ibu kita yang menerangkan itu seperti itu, sama pedagang-pedagangnya juga. Jadi, kalau matanya merah, ya, itu nggak fresh, tapi kalau matanya jernih putih nah itu fresh seperti itu baru tahu saya ini oh my god satu kilo RM 12 ringgit si put ini kalau oh, dimasak pakai lemak cili api wuh mantap enabah, man. nah ini ikan lolongnya pun juga fresh-fresh sangat ya ikan kembung juga sangat ikan fresh karena enabah. kita bisa lihat daripada matanya, matanya. kalau matanya putih-putih seperti ini It menandakan kalau ikan ini fresh kalau mata-matanya sudah merah itu berarti ikannya sudah tidak fresh begitu kira-kira. Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Di pasar segar yang ada di Bandar Mersing ini, kalian mau cari ikan ses dari mulai ses kecil, ses besar, semuanya lengkap dan ikan di sini masih benar-benar fresh. Nah bisa dilihat capek nih di sini nih bapak-bapak sedang apa namanya bersihkan dan memotong ikan. Jadi di Madura ada nggak kayak gini yang ada yang bersih bersihnya gitu? Kalau saya sih, yang sering tuh, kalau ada apa daging sapi itu yang jualan daging ah, sapi, kalau rumah. daging sapi ya. Tapi kalau untuk yeah. ikan, kayaknya enggak ya. Kalau di yeah. situ ya, heeh, uh -uh. nanti biasanya cuma beli aja, habis itu langsung pulang, dibersihin di, di rumah sendiri. Iya, yeah. nah, itu mungkin bedanya ya, perkotaan sama perkampungan. Kalau istilahnya di tempatnya Caopek itu orang masih bisa Untuk mengiris sendiri Membersihkan sendiri, ah, iya. tidak jijik Ataupun tidak istilahnya takut kotor Dan lain sebagainya, iya, iya. tapi kalau di Solo ini, di perkotaan Solo Di sini sendiri, itu banyak orang Yang membuat jasa Seperti itu, karena banyak orang juga Tidak ada waktu untuk membersihkan Tidak ada waktu untuk Mencucikan, bahkan di sini juga Ada itu yang langsung ada tempat Penggorengannya, jadi di. Mauin di situ, jadi kita pulang tuh, tinggal makan. Ada juga seperti itu, ada Oke. yang macam tuh. Iya, ya? ada Ih, keren ya. Iya, kira-kira prospek nggak buat lapangan kerja? kayak itu ya? coba aja. <laughs> coba bisa, itu kita coba ya. Nanti iya ya. Ini kan ikan tongkol ini, kayaknya ya. Iya. Kalau di Madura, apa namanya? cakalan cakalan iya cakalan enak banget wah kepala ikannya enak banget jam dia saya betul kan kabar nih Asli segar semua ini ikannya, uh, kan Fresh-fresh ikannya, fresh-fresh ikannya. Hai. Ayo, <guluhkan> Ayo, jadi untuk mengetahui ikan fresh atau tidak itu kita bisa, bisa lihat dari matanya ya, kalau matanya putih seperti ini, dia itu ikan segar. Ini ada ayam juga ternyata. Oh enggak, enggak, enggak, apa namanya ya, mungkin di pasar ini juga ada daging sapi sama ayam juga ada ini ini kita lihat ayam di sini pasang 2 hari-hari jadi ayam 8 ringgit 1 jom, jom, jom, jom mari belanja di pasar segar yang ada di bandar Mersing sebelah terminal bus Mersing di dalam pasar segarnya kita sudah review semuanya dan pasar-pasar di Malaysia itu benar-benar tertata rapi dan kebersihannya itu benar-benar sangat diutamakan ya walaupun di pasar tradisional namun kebersihannya sangat terjaga ini ada sebuah anti yang sedang jual-jualan obat-obatan ya ternyata di pasar segar mersing di sebelahnya ini ada orang yang menjual obat-obatan Buat para sahabatku yang daripada Mersing mungkin sudah tahu ya Nah eh, obat -obat ini obat obatan ini seperti ramuan-ramuan gitu ya. daripada Cina ya Obat-obat Cina, obat-obat tradisional seperti itu ya Jadi ini tempatnya di sebelah pasar segar bandar Mersing Buat sahabat-sahabatku barangkali yang mau beli obat-obatan seperti ini nah ini apa, apa saya ini juga ya? tidak tahu saya kurang paham oh, kalau paham silahkan tulis di kolom komentar iya, seperti sawo, sosis ini? tapi tidak sosis ya apakah ini juga termasuk obat-obatan ah. jual-jualannya seperti obat-obatan semua ya di ujung sebelah anti yang jual-jual obat tradisional, di sini juga ada para warga yang sedang jual-jualan nasi lemak, nasi dagang semuanya ada di sini. Jadi buat para sahabat-sahabatku yang ada di mesing, jangan lupa singgah di tempat ini juga ya, karena di sini juga menjual berbagai makanan aneka sarapan pagi. Semoga video ini memberi informasi dan manfaat hmm. untuk sahabatku semuanya hmm. Inilah hmm. suasana pasar hmm. segar bandar Mersing Semoga video ini juga menjadi kenangan terindah untuk sahabat-sahabatku yang ada di Mersing Pasarnya rapi dan bersih dan suasananya juga sangat benar-benar sejuk di pandang mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys sudah selesai video daripada Mas Toha tadi ya Ini Cak nih kayaknya diem aja Kayaknya kaget shock gitu ya Melihat pasar tradisional yang ada di Malaysia ya Iya bener Cak Saya pertama itu sangat terkesan ya Pertama saya lihat itu parkirnya itu loh ah, Parkir Iya parkir parkirnya tertata rapi Kayak di apa ya di katakan Mall atau di tempat-tempat kota itu ya kan Tempat rapi untuk parkir di sini tuh sumpah sembraut banget itu Itu yang pertama Yang kedua memang kebersihan saya akui Saya nggak pernah lihat pasar khususnya di daerah saya yang bersih semacam tuca. itu Terus yang saya pikir dari tadi itu kan setiap jualan ada tarifnya, ya. Cak, ya, kira-kira itu bisa ditawar enggak? Kalau di sini kan pasti ditawar gitu. Apa itu sudah harga pas atau gimana? Aha. Saya enggak tahu. Caya. Nah, itu ya, coba-coba komen-komen teman-teman di bawah ya. Bisa ditawar apa enggak kalau di tempatnya Ayo. capek. Bisa ditawar, tapi kalau di Solo, khususnya di Solo, itu ada yang bisa ditawar, ada yang enggak. Jadi, oh, gitu. uh, seperti itu. Kalau di Solo, kalau di Malaysia, teman-teman boleh komen di bawah nih, biar capek enggak penasaran gitu. Iya betul, soalnya gini ya di sini itu, di pasar itu enggak ada harga yang pas, kayaknya. Apalagi masalah ikan, terus... Apalagi bisa ditawar, ya. iya enggak ada yang... Enggak ada harga pasnya lah Istilahnya tergantung yang mau jual dan yang mau beli gitu Aha, Jadi, wow, ya, okay. Saya pikir ini bisa ditawar nggak Soalnya gini Cak Ketika ada tarif Tadi tuh yang saya lihat Jiwa penawar saya tuh meronta-ronta Cak mau nawar <laughs> terus gitu Oke <laughs> oke okay, oke okay, okay, okay. Bener-bener juga ya Tipe-tipe uh, iya. orang penawar gitu ya iya, iya betulnya Tadi wah ini 22 ringgit Nanti kalau saya beli Tak tawan lima ringgit atau sepuluh ringgit ini. <SILENCAN> <SILENCAN> Oke, okay, memang memang memang seperti itu ya untuk pra pasar tradisional. Di Solo sendiri ada juga tempat-tempat seperti itu. Tapi kebanyakan orang kalau di sini itu harganya itu memang tidak didampakkan Tapi memang sudah kayak paten gitu. Jadi harganya semua orang sama. Jadi setiap penjual itu sama harganya. Sompama nih, saya beli ikan lele. Ikan lele itu harganya sekitar dua puluh ribu. Mau ke sebelah hmm. sini mau ke sebelah sana itu tetap Rp24.000 Seperti itu kalau di Solo Nah itu mungkin juga harga paten seperti itu Jadi yang menentukan orang mau beli atau Oke. tidak itu tergantung daripada kualitas, kualitas uh, yang, yang dijual lain. Seperti itu. Itu, betul. itu Nanti kalau macam itu pembeli itu pasti senang gak, gak merasa dirugikan nah, Nanti tinggal itu. Barangnya bagus Dan itu. juga menguntungkan untuk orang yang jualan sehingga yeah. harganya stabil. Kalau sudah harga yeah. stabil, enak jualannya, dagangnya jadi mau yeah. jual di mana aja, tetap harganya stabil gitu. Capek, mantap sekali jujur. Tadi saya mikir terus, ini pasar apa, apa, apa kok? kok oh, saya tuh sekarang kan kurang yakin ini pasar <gitu> ya itu itulah pasar tradisional makanya di Solo itu dulu ada pasar kelewer kan pasar kelewer itu pasar klewer. kayak baju-baju uh, ya kan uh -huh. dulu itu kan kumuh tapi sekarang dengan istilahnya adanya kebakaran itu Akhirnya diperbaiki oleh pemerintah Ya kan, oleh pemerintah dan juga orang-orang yang menaruh saham di sana Dan sekarang itu sudah jadi bagus, sudah jadi bersih Seperti itu, sudah tertata rapi Memang pasar-pasar itu kalau bisa memang harus seperti itu ya Karena di perkotaan saja sudah seperti itu Sehingga memudahkan kita, nggak jorok juga, nggak kotor juga nggak becek juga kalau hujan kan Berarti kebakaran itu membawa berkah ya, Cak. Iya, betul. Apa ah. apa mungkin di sini harus dibakar juga <laughs> ya? Janganlah, tawur. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Yeah. Oke, okay, guys. Mungkin itu dulu video kali ini, ya. Teman-teman, yeah. kita akan lanjut di video selanjutnya. Review pasar kali ini sangat menyenangkan sekali, berkat Mas Toha. Kita bisa tahu juga bagaimana penampakan pasar dan capek, kayaknya, shock banget ketika melihat pasar seperti mall di Malaysia, guys. Ya, aduh, oke, okay, kayaknya perlu main-main ke Solo. Ini biar tahu juga bahwa pasar-pasar yang ada di Solo tuh gimana, gitu kan. Enggak, saya pengen langsung main ke Malaysia aja, Oke, oke okay. okay. <laughs> <laughs> Itu guys ya, ucapannya Mau main ke Malaysia, mungkin habis nikah dia guys Bulan Madu ke Malaysia kayaknya ini ya okay. Semoga ah. dari rezeki yang Amin. banyak, Cak Support terus guys, Cak Opek dan juga Mas Toha Channel Oke, okay, itu saja ya, Cak Opek ya. Saya mau kondangan juga dulu, Cak Oke, okay, tuh kan, saya katakan apa <laughs> dia <wadis> ini sibuk, <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oke itu saja video kali ini Terima kasih Chaopec sudah bisa kita panggil Untuk reaction bersama Mungkin selanjutnya kita akan reaction juga Di channelnya Chaopec ya Terima kasih pesan-pesan untuk subscriber semuanya Ya intinya tetap jaga kesehatan ya Jaga istirahat dan juga Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT Semoga kita semua jika tidak bisa bertemu di alam nyata, semoga kita bisa bertemu di akhirat Allah Subhanahu taala bersama amin. Nabi Muhammad Amin, amin, amin. Oke, okay. siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.